Kesehatan secara Nah pagi ini kita akan penyuluhan tentang namanya Know Your Lemon. Nah, ya, ini sebenarnya adalah penyuluhan kesehatan payunggaran. Ya. Nah ini, eh, jadi Know Your Lemon ini adalah yayasan ibu-ibu ya, yayasan yang didirikan di Amerika. Ya, jadi banyak mengatakan bahwa misi amal kami memperbaiki deteksi dini kanker payudara di seluruh dunia melalui pendidikan yang kreatif dan pemberdayaan ya, Nanti di belakang kita akan lihat uh, apa, peta yang tentang sudah berapa orang yang ikut pelatihan ini di Kalimantan Tengah ya. nah ini contoh uh, penyuluhan yang diselenggarakan di India ya nah, ini sampai bawah anak-anak ya nah cuma memang ini saya belum sempat itu ya bikinnya kayak mereka itu kalau mereka kan ada leafletnya ada apa ada brosur ya nah selama ini karena saya mengisi pelatihan itu pakai zoom jadi belum sempat uh, memproduksi produksi Replik, nanti kalau sudah apa sudah nanti kita bagikan ya. Nah ini katanya sejak tahun 2017 ya mereka ini sudah uh, mencapai sekitar satu miliar orang. Wow. itu melalui media media sosial seperti Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram ya. nah ini contoh orang yang mendapat manfaat dari no jadi katanya terima kasih atas upaya anda dan untuk hidup saya tanpa no yellow saya tidak akan berada di sini nah, jadi dia bercerita bahwa jenny tinggal di England Jadi inggris ya dia berterima kasih karena kenapa karena dengan melihat Uh, nanti kan kita belajar di gerbunya tanda-tanda kanker payudara Jadi waktu dia lihat tanda-tanda itu Dia tahu uh, dia ada Ada tanda, dia langsung berobat ke dokter Kemudian diperiksa Nah, jadi Alhamdulillah dengan dia cepat diketahui Segera bisa ditangani Ya nah ini katanya informasi ini diberikan bersifat pengetahuan ya nah ini katanya tidak mengganti e, nasihat dari tenaga kesehatan tapi sekarang karena saya yang menyampaikan nah ini sekaligus ya nah sebenarnya begitu kalau ini ada waktu nanti ini mengisi ini kuis ya kuisnya apa ada bahasa Inggris ada bahasa seperti ini di belakangan aja kita lihat. ya, Nah ini nama pendirinya ya, ini namanya Koreneng ya. Nah Koreneng ini uh, termotivasi ibu ya, ini karena uh, neneknya ya itu meninggal karena kanker payudara. Nah kemudian dia punya teman akrab ya namanya Suzen. Jadi Suzen ini usianya 28 tahun. Ya, itu memiliki gejala di payudaranya itu terasa ini eh, apa? Nanti kita lihat di salah satu gejala itu ya ada hot atau panas. Ya, kemudian kemerahan. Hmm, ya, jadi waktu dia ke dokter dokter berwaktu itu tidak menganggap itu adalah kanker kenapa karena memang biasanya di dalam kanker itu adalah ada benjolan yang terasa keras hmm, sementara ini dia gejalanya itu adalah apa? kemerahan dan hangat atau panas di payudaranya nah, sehingga pada masa awal itu dia tidak mendapatkan pemeriksaan yang seharusnya ini kok panas ya aslinya ya? ya. itu jalan itu? jalan ya. ha? jalan ya. Nah, ya ya? jingin aja ya jingin aja ya jingin aja ya. ya nah kemudian karena dia tidak mendapatkan penulisan seharusnya akhirnya counternya menyipar nah ketika akhirnya si Susan akhirnya dia memaksa untuk diperiksa lagi dan akhirnya di biopsi rupanya hasilnya positif kanker tapi sayangnya kankernya sudah menyebar sudah sudah berempat ya nah, akhirnya temannya juga meninggal. Hai ya, itulah sebabnya si Corin ini ya dia bertekad. Ya, dia waktu itu memberikan rasanya nama lembaga itu Breast Cancer Worldwide. Nah, cuma ketika dia lagi di, di jalan gitu ya, dia lihat lemon ibu, ya, dia lihat jeruk lemon itu, dia bilang begini, eh, lemon ini ada pentilnya, <laughs> ya. Jadi ini mirip sama sama pahit darah nah ini kayak, Nurbia kayaknya lemon ini lebih bagus jadi model ya untuk bisa memperagakan payudara sehingga tidak terkesan porno <tuh -tuh. Ya. ya nah jadi akhirnya dia tuh, sampai dia keluar dari pekerjaannya itu dia mengambil kuliah S3 di Inggris hanya untuk mempelajari bagaimana cara menyampaikan penyuluhan kesehatan payudara ini kepada para wanita sehingga para wanita ini mengetahui ya tanda-tanda kebijakan kanker payudara ini secara gini dengan cara yang mudah untuk dimengerti luar biasa ya. Jadi awalnya yayasan ini ini kan foundation yang namanya know your lemon foundation yayasan no your lemon ya know nah, your lemon ini artinya kenali lemon Anda ya mungkin bahasa sopannya untuk apa kenali payudara Anda ya Nah jadi awalnya tuh dia pakai uang sendiri untuk mendanai kegiatan yayasan ini Nah dengan makin besarnya yayasan ini banyak dan untuk menantu yang uh, apa? menyumbang, nah, akhirnya kegiatan ini menyebar ke seluruh dunia. Ya. Pada saat ini sudah ada sekitar 250 orang terus ya edukator seperti saya. Ya. Itu ada di sekitar 50 an negara di dunia. Ya. Nah ini luar biasa isi ya, koin ini betul Nah kemudian eh, kenapa mengenali gejala eh, apa kanker payudara ini penting ya? Karena kalau yang kuliah di sini ya ketika oh, di sini, Jadi kalau dia ini ditemukan di stadium 0 1, ya, maka angka harapan hidupnya itu, ya, itu bisa mencapai 99 Artinya apa? Angka, angka harapan hidupnya sangat sangat tinggi, ya. Tapi kalau ditemukannya itu sudah lanjut, stadium 4, nah ini biasanya kankernya sudah menyebar kemana-mana. Ya, nah, ini angka harapan hidupnya sangat rendah, cuma sekitar 22%. Ya. Nah, nah, kalau itu diciumkan dini, ya. Ini lebih sedikit terapi yang di yang diperlukan. Ya. sebenarnya sederhana gini Bu, ya. Kalau itu dicurigai ada kanker. Kemudian dia harus diangkat. Ya. Nah, kalau dia masih stadiumnya itu awal yang diangkat itu cuma payudara ya dan beberapa pelajar berkata bening ada di di setiap. nah itu biasanya tidak perlu kemoterapi ya jadi ee, lebih apa nih lebih cuma itu aja tapi nanti ketika dia sudah misalnya menyebar ke kelenjar getah bening yang ada di ketiak, ya, nah itu harus menjalani kemo kemoterapi. Nah, ibu tahu dia kalau kemoterapi itu bisa apa? Botak rambutnya, sakit, panasnya. Orang kalau menjalani kemoterapi itu biasanya mual, ya, tidak nafsu makan banyak ini keluhan-keluhan gitu kalau ini, ini untuk obat itu ya dan untuk kita ini kakuas masih belum bisa kemo tapi harus ke menjamasin. Ya. Nah nanti kalau penyebarannya sudah kemana-mana contohnya misalnya sudah sampai ke otak atau di kepala daerah kepala ya itu nanti bisa menjalani radio radioterapi. Jadi nanti orang itu disinar ya. Disinar kayak pakai larusan khususnya untuk radioterapi Nah makanya Dikatakan kalau dia lanjut akan ini terlambat ya Untuk dideteksi Jadi ini banyak ini ya Sudah dioperasi, diangkat ke peligaranya Kemudian menjalani kemoterapi Menjalani radioterapi Tapi kalau masih awal itu paling cuma Radikal Mastectomy paling cuma diangkat Payudara Payudara diangkat itu nggak apa-apa Payudara ini lemak aja Ya, kalau udah diangkat nanti kan kita Mesti punya dada <tis> Yang ada itu cuma Payudaranya aja ya, nanti tetap bisa pakai BH ya <tis> Jadi, makanya penting, ya. Nah, sekarang kita lihat apa kejadiannya. Nah, kalau kita lihat gambar ini, Indonesia itu di kisaran 15 sampai 17 orang per 100 ribu penduduk. Ya. Jadi, kemarin saya minta sama Bu Undur Diana itu untuk si Eka kemarin, di reka medik itu berapa nah, sih pasien kita setahun rata-rata untuk antar uh, perlindungan ya jadi di rekam itu dari 5 tahun terakhir itu rata-rata sebuah setahun itu sekitar dua an orang nah, kalau misalnya penduduk Kapuas ini sekitar 400.000 ya 400.000 itu kan berarti empatnya 100.000 kan nah sebenarnya per 100.000 itu ada Sekitar 15 orang, jadi 15 kali 4 berapa yang dulu? 60, padahal ditubuhkan itu baru 20-an. Berarti masih ada sekitar 30 sampai 40 yang, hmm, yang tidak ketahuan. Nah, itulah biasanya nanti mereka, entah, pokoknya apa, nanti suka terlambat pasti ini apa, datangnya. Ya. Nah ini gambaran, apa Hari ini hanya pengenalan singkat Sesudah ini Anda akan mendapatkan email yang berisi berbagai cara untuk mempelajari lebih lanjut Nah cuma sayangnya Sampai saat ini Emailnya masih pakai bahasa Inggris Ini masih menjadi ya Saya sudah bilang sama mereka Bisa nggak emailnya diterjemahkan Mereka ya ini ruang tunggu ya. Nah, coba lihat uh, ini dia menggambarkan apa? pendarahan. Ya. Nah, apa itu kanker, ya? Nah, coba lihat di gambar ini, ya. Jadi di situ kenapa dia suka dengan ini, suka dengan lemon, ya? Untuk gambaran pelindara ini selain tadi dia juga ada pentilnya putingnya ya jadi gambaran bagian dalam lemon itu mirip sama payudara asli ya, karena payudara asli itu juga ada tubulus-tubulusnya kemudian ada kelenjar susu nah uh, jeruk itu kan ada apa nih ini yang kecilnya ada, ada airnya ya. nah itu persis ya Tepat untuk menggambarkan Kelenjar susu Nah sekarang Tiba-tiba Di dalam lemon itu ada Bijinya Nah itulah sebabnya ya Ketika kita Kalau melakukan paling payudara Kemudian menemukan ada Benjolan Yang kerasnya seperti Biji jeruk Nah kita harus curiga itu adalah Nah, makanya dia suka menggambar gambar lemon ya. nah sekarang kita saksikan ini Puyang e, video pendek tentang gejala dan bagaimana periksa bayu sendiri ya. nah memang ini Puyang kenapa saya ini suka ikut nolio lemon ini bukan apa-apa dulu -apa. saya kan mengajar Aperm Ya, nah, kalau aku itu pun sama model asli. Oh. <laughs> ya. Nah, model asli itu kan terlalu vulgar. Ya. Tapi kan, kalau itu kan saya mau kenakan kesehatan, rawat, bidang, nggak apa-apa. Nah, kalau mengajarnya sama ibu-ibu, bisa heboh. <laughs> hmm. Hi, I'm the mayor of Lemonland and I'm here to help you know your lemons with my friend, Mona Lisa. Happy been checking my lemons for 500 years and have a lot to tell you. A cancerous lump, but it's a lot like a lemon seed because it often feels hard and immovable. This is the lump you investigate. There are two innocent lumps to know. One lump feels like a soft pin. These are your milk lobes, normal. Another lump feels like a soft bean. These are your lymph nodes, also normal. But you need to know how to feel around for these good and not so good lumps. You may, uh, do your thing. Thanks Mona. Use your three middle fingers and circular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 Finally, look for changes in front of the mirror. Move your arms up and down and turn to the side. Sleep the whole breast skin moves with you as you move your arms. And look for these changes, because a lump is not the only sign. Grazie, Maria! The best time to feel around is three days after the end of your period, when everything is most to be normal. <laughs> no period? Pick any you like consistently each month. Uric increases with age, so stick with it. <laughs> I'm checking my levels, but it's not enough. I also get regular mammograms, because a mammogram can find a cancerous lump before it can be felt. Just look at my hand to learn the difference. This is the average size of a lump found by accident. A lump through self-exam. A lump found with one mammogram but with several mammograms to compare changes, the number can be the smallest. Each cancer is present in the breast that eight times out of ten a mammogram can find it. But if the all come back normal you still concerned about something, or if you're too young for a mammogram, ask about a ultrasound if you have a specific lump of mammograms, or get a new view with an MRI.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 Mana okay, ibu yeah. <laughs> <laughs> Jadi sebenarnya dia cuma ingin mengajarkan saja ya. Saya ingin mengajak uh, teman saya Mona Lisa. Oh, ya. Mona Lisa itu ini gadis cantik yang Nah, harga lukisannya mahal jangan dulu ya nah Mona Lisa ini dia bilang saya sudah 500 tahun periksa payudara saya <laughs> ya nah kemudian jadi intinya ya dia itu cuma ingin mengajak kepada kita itu untuk periksa payudara sendiri pada tiga tiga posisi apa saja posisinya ibu waktu berbaring membungkuk sama berdiri di depan di depan cermin. Nah, kemudian dan mana saja lokasi untuk memeriksa payudara sendiri? Kan periksa payudara sendiri itu singkatannya SADARI. Jadi sebenarnya pun sudah lama Bu ya, karena saya ngajarin dari tahun berapa dulu? Ya, 2000 jadi akhir itu 2004 gitu ya itu sudah ada istilah periksa payudara sendiri nah kemudian nanti zaman dulu itu ibu ibu adalah itu yang lebih seru ada namanya sadami ya periksa payudara oleh suami <laughs> ya nah kemudian berikutnya adalah sadamis periksa payudara oleh tenaga klinis baik itu perawat bidang maupun dokter ya. nah, kalau kita sendiri ini namanya sadari dan nah, daerah pemeriksaannya itu katanya dari antip dari ketiak lokasinya ya itu naik ke lokasinya ya. jadi batasnya itu dari ketiak kemudian naik ke bawah tulang serangka ya. terus nah ya turun ke bawah ke 3, nah sampai batas tulang 3, ya nah, kenapa kita periksa ini, ya batas ini karena ini dan mulai dari ketiak, tepi-tepi ini, ini semua adalah tempat apa? Kelenjar, ketan, bening, hmm, ya, jadi nanti Anda akan merasa seperti apa, tadi, kan jenis benjolan itu katanya kan ada 3, meminum di sama dia ya yang yang gampang-gampang aja yang pertama itu seperti uh, soft bean hmm, itu seperti kacang polong yang lembut kedua apa nah kalau kacang polong lembut itu adalah ini itu bisa uh, itu adalah kelenjar kelenjar susu nah, kemudian benjolan kedua katanya seperti soft bean Kacang yang lunak, nah itu adalah seperti kelenjar getah bening. Nah kemudian yang ketiga, yang katanya tadi itu yang buruk, yang itu adalah yang halang, benjolan yang keras seperti biji, jeruk, hmm, nah itu yang kemungkinan kanker. Ya nah kemudian pemeriksaannya itu dilakukan setiap dipakai apa pakai tiga tiga jari ya nah kemudian cara pemeriksaannya katanya bisa dengan memutar nah maksudnya gini hmm. ya kalau saya sih suka mengistilahkannya seperti apa seperti obat nyamuk hmm, makin lama makin nah hmm. hmm besar gitu. Nah, kemudian cara kedua bisa ke atas ke ke bawah nah, sampai semua daerah itu di, di dirasakan. Ya. Nah kemudian penggunaan jari ini ada tiga tekanannya di ini di di payudara itu ada yang light ringan, ada yang medium agak sedang, ada yang deep atau dalam. Kalau saya sih nggak mempan ibu-ibu begini, sudah langsung kena tulang dada nih. <laughs> ya. tapi kalau ibu-ibu kan apa? Nanti katanya permukaannya tuh naik, nanti agak ke ketengah itu sedang, kemudian nanti dalam itu kena tulang dada. Nah itu jenis ininya dia waktu begini, hmm, jadi satu ringan, dua sedang, tiga dalam. Mau oh, ada geser-geser nah. hmm, geser. nah, gitu ya? Ya, cuma sih saya apa nih. Selama ini bisa preset itu rasanya nggak pernah ketemu yang apa, nggak pernah terasa. Penjaga takutin itu dicari dulu waktu anak saya sakit, di sini ini gak boleh Nah, terasa. Ini apa? Dan benjolan waktu kami bawa ke dokter curiga kalau TBC. <laughs> tapi kalau yang biasa-biasa ini susah ininya apa susah rasanya ya bagi saya ini dia rame kurus banget ini <tuh, tuh, tuh>, ya nggak ada ininya nggak ada apa-apanya nah jadi pemeriksaannya seperti itu Nah, kemudian posisinya ya posisi pertama itu apa berbaring sambil meletakkan lengan di di belakang kepala nah, sambil ibu berbaring ya di tempat tidur atau di sofa dan sebagainya nah Sambil berbaring itu, tangan yang satunya memeriksa Sambil berubah kan? Hmm. Ini berapa, nah. Kemudian posisi yang kedua kayak Ibu, Ibu Sambil menggompok Ya, hmm. sambil menggompok itu begini Diperiksa sama seperti tadi Ya Nah kemudian yang ketiga adalah berdiri di depan cermin, ingat ya bajunya harus dibuka ya, <laughs> ya nah, Sambil mengangkat tangan ke atas kemudian ke ke samping nah, Kalau yang apa, kalau yang biasa dari itu, itu kan untuk merasakan jadi sebenarnya diingatkan sama dia begini, sama si uh, kan? sebenarnya ibu, ibu ya noyor lemon itu ada aplikasinya di ini di apa di android ya ibu ketik aja nanti kok nah, mati nanti ibu ketik saja noyor lemon ya itu nanti ada aplikasinya gambarnya kurang lebih sama nah sebenarnya di sini dia mengajarkannya itu rinci ibu ya saya nyampaikan ya Cuma memang sayangnya, lagi-lagi dia pakai Bahasa Inggris, itu aja masalahnya ya. Nah, ini jawabannya si Mona Lisa ya Dia mengajari kita nih Ini katanya Apakah anda su sudah berparing Dan melepaskan baju atas anda? Siap! Nah, ini kita ada kali ini katanya si, ya, si Mona Lisa Buongiorno, 10 Bayangkan menit, ibu-ibu-ibu yang ajarin kita Acara, mana, sampai Pulang, apa, sayang, ya? apa, ya? Nah, cara memenisapai udara sayangnya, ini masih pakai bahasa Inggris. Nah, sini dijelaskan Sambil berkaring membungkuk di depan cermin Ada semua di sini Ya? Yes. Nah, jadi kalau yang untuk kita tadi, apa, sambil rebang, kemudian, e, apa nih, itu, itu untuk merasakan ini, kemungkinan ada penjualan di payudara. Nah, kalau kita mengangkat tangan di depan ini, nah, itu untuk apa? Melihat nanti dari 12 tanda itu, mana yang terlihat di di payudara, ya. Jadi nanti, e, nanti saya lihatkan ini, apa nih? E, ya. Nah ini tadi dicontohkan ibu ibu yang apa berbagai macam ini e, yang mungkin bisa kita rasakan waktu perisa perjalanan. Ya. Nah ini tadi katanya kalau seperti sopi, mm -hmm. ya ini kacang polong lembut ini adalah perenjang susu. Nah kalau dia soft bean, kacang lembut itu adalah perenjang getah bening. Nah kalau hard seed atau hard lam ya, ini biji jeruk yang keras. Ya. Nah daerahnya tadi apa? Dari ketiak sampai ke bawah tulang selangka ya, turun sampai ke mana? ke bawah tulang tiga ini lokasi yang harus diperiksa ya. nah apa yang periksa itu adalah lokasi daripada kelenjar getah bening nah, ya. nah ini tadi tiga posisinya ya sambil berbaring membungkuk dan berdiri di depan cerminan jadi kalau berdiri di depan cermin itu dulu kita lihat apa nih kedua payudara itu ya wajar kalau payudara itu ukurannya tidak tidak sama ya kemudian wajar kalau payudara itu satu ada yang lebih tinggi daripada yang lain cuman nah, nanti misalnya kalau ada benjolan di payudara kalau lokasinya kiri dan kanan sama itu kemungkinan tidak apa-apa tapi kalau lokasinya cuma di satu di satu payudara saja, saja itu kita perlu bisa lebih lanjut, ya. Nah kemudian nanti kita lagi ini yang kita lihat itu nanti kita lihat di gambar, ya. Nah ini kita lagi kita lihat ini juga ya. Nah, jadi yang pertama adalah kalau kita lagi bercermin di depan ini, di depan apa? Bayi e, bercermin ya. Nah ini lihat ada kak, ini Di bagian dari daerah itu Yang seperti kayak menebal hmm. Ya Nah ini disebut sebagai Thick area ya Saya setidakkan ada Daerah yang menebal Atau masa yang tebal ya. Nah kemudian yang kedua Ini dimple Atau lesung pipit Atau tertarik di dalam Makanya Kenapa kita diminta untuk ingin mengangkat ini? Hmm. Kan kok kalau kita mengangkat tangan itu kan payudaranya ter tertarik. Nah, kalau ada kanker di dalamnya kulitnya ter tertarik ke dalam. Nah, makanya dimple itu ya sebagai salah satu tanda kanker payudara. Ya, makanya kita di. Nah, kemudian begitu juga kalau waktu ini pun ya sebenarnya bisa kelihatan terparitnya, ya. Nah, Kemudian ketiga adalah ini, ya kerak puting susu, ya. Jadi ini adalah apa? Disinglakan itu sebagai saya lupa ini namanya kejedesis ya kalau masalah dari disini, di apa di aplikasi Jadi aplikasi ini sebenarnya bingkul lengkap ya. Dua belas gejala itu semuanya ada di sini, ya. Nah, misalnya di prokrast, ya. Nah, betul, pejet disease, ya. menyakit nyakit jadi kalau apa? Putihnya ibu-ibu ada keraknya, ya. Putih susunya itu kemungkinan adalah gejala dalam perbaikan. Nah, kemungkinan keempat, ya. Wah, ini berbuat, kan? Walaupun... Aslinya kan, nomor kayak gitu ya. Cuma ini untuk menggambarkan saja bahwa rasa hangat pada payudara dan ada kemerahan. Ya, jadi, kalau payudaranya itu kemerahan hangat, walaupun kalau kita menyusui, itu bisa normal kalau kita mengalami namanya mastitis, infeksi pada, pada payudara. Nah, cuma kan, kalau kita ada gejala seperti itu lebih baik diperiksakan ke dokter, Ya pasti. Nah, ini yang tadi, yang temannya si Suzanne itu, ya, dia bicaranya seperti ini. Yang dokter pada waktu itu bilang bukan kanker payudara, tiba-tiba waktu diperiksa ulang sudah menyebar kemana-mana. Ya, nah, kemudian yang kelima, ini keluar cairan di. Jadi sebenarnya dari puting susu itu wajar kalau keluar air susu, ya kan? Jadi kalau kita itu wajar kalau air susu itu keluar dari puting susu. Tapi kalau yang keluar itu cairannya jernih, ya, atau yang keluar itu adalah darah, nah kita perlu curiga. Ya. Kalau ini ada kanker pada saluran darah, ya. Nah, kemudian yang keenam ya itu ada ini diistirakan bahasa Inggris itu skin source ya. nah ini kalau saya sih menerjemahkannya buka pada kulit payudara jadi ibu-ibu kanker itu bisa tumbuh dari dalam itu keluar menuju ke permukaan Ketika dia sampai di permukaan payudara, itu bisa membuat kulit dari payudara itu menjadi luka. Nah, itu memang pada realitasnya, sudah sering saya lihat waktu saya sekolah. Ya. Jadi waktu saya di bagian bedah itu, ada ibu-ibu itu datang, itu yang apa, di payudara itu berlubang Sampai kita semua pada pihak, aduh ibu apa sudah begini sudah begini baru datang hal ya, ininya ya. artinya berapa lama itu beliau menyembunyikan kondisi seperti itu sampai berlubang gitu, ininya ya. ini luar biasa ya, walaupun memang ada istilahnya itu ulkus tapi sebagian besar ulkus itu umumnya disebabkan oleh ca Nah, kemudian yang ketujuh ini adalah lump, ya, nah saya main sebagai benjol, nah ada benjolannya, ya. jadi kanker itu bisa dia tidak apa, tidak merusak kulit, tapi juga me, apa, menonjol keluar, ya, walaupun umumnya benjolan yang seperti itu sifatnya adalah tumor jinak, tapi juga bisa ganas, ya nah kemudian yang berikutnya yang ke 8 ya itu coba lihat ini ibu di payudaranya ada uratnya hmm, padahal urat seperti ini bisa biasa kita lihat kalau kita lagi hamil ya kan? jadi hamil uratnya adanya di di betis ini <gifat> sering uratnya ada di di payudara nanti kita lihat ada MRI nanti fotonya yang menggambarkan bagaimana terjadi penepalan ya, pemudara di payudara ketika di dalam payudara itu ada kanker ya. nah kemudian yang berikutnya yang ke ya itu putingnya terpenam hmm, ya. itu bahasa disebut sebagai sanken nipol jadi putingnya terpenam Tarik ke Kedalam Nah itu biasanya sama dengan ini Sama dengan apa? Dengan ini Cuma yang dia tarik sekarang adalah Putingnya ya. Nah itu biasanya Kalau putingnya memang Sejak kita dari kecil itu Tidak menonjol keluar Tidak apa-apa Tapi ketika kita sudah dewasa Tiba-tiba putingnya makin tertarik ke dalam, nah itu kita harus juga, ya. Nah, kemudian yang ke 10 ya, ini ada bentuk baru. Nah, ini kan awalnya putihnya di sini aja satu kan. Nah, tiba-tiba ada muncul yang baru, hmm. ya. Nah, kalau ada bentuk baru yang ukuran baru seperti ini, kita perlu curiga kalau ini adalah kanker, ya. Nah kemudian ke-11 ini, ya, jadi kulit mama itu kan, kulit payudara itu kan halus gitu ya, tiba-tiba kulitnya menjadi seperti kulit jeruk, hmm. ya, jadi ada, apa, lesung-lesung pipit kecilnya itu kayak kulit jeruk gitu, nah itu sebenarnya adalah pori-pori apa nih, ke, poli Polikol itu yang dia ini menarik ke dalam, jadi bentuknya seperti kulit kulit jeruk. Hmm. Nah ini mesti uh, apa adalah kanker. Terakhir adalah kalau kita raba tadi pakai perisap payudara sendiri ada benjolan yang keras yang tidak bisa di digerakkan. Nah, kan, di dalam penyidikan kertas semua analisanya ada apa? yang keras, yang tidak dapat digerakkan. Nah, ini kemungkinan adalah e, kanker payudara. Ya. Nah, inilah itu ini yang kita lihat nanti ketika kita melakukan atau berjemur di depan kaca, ya. dengan mengangkat apa? apa mengangkat kemudian diturunkan. Nah, jadi kalau kita yang bimpel itu nanti terlihat ketika kita mengangkat yang tertarik ke dalam, nah itu nanti kelihatan. Ya. Nah, bagian-bagian lainnya kita lihat waktu kita bercermin. Ya. Nah, ini adalah aplikasinya di ya. Nah, kapan sebaiknya kita melakukan pemeriksaan payudara sendiri? Nah, cuma sayangnya yang ini nggak tersedia di aplikasi Android. Ya ibu-ibu ada punya iPhone. Nah, <laughs> ya, jadi dua punya. Nah ini aplikasinya adanya di iPhone. Ya, jadi ini digambarkan ibu-ibu contohnya periodnya artinya high. Ya, fertility ini adalah masa masa subur. Ya, nah ini adalah waktu-waktunya apa? E Payudara itu suka berbenjol-benjol. Jadi sebenarnya, payudara itu berbenjol-benjol itu loh, nih, normal aja Ibu. Makanya, saya diperhatikan ya. Jadi sebenarnya sadari itu bukan untuk mencari benjolan. Tapi sadari itu gunanya Ibu tahu apa yang terasa normal bagi payudara Ibu. Sehingga itu... Rutin dilakukan setiap bulan. Ya, kapan melakukannya ini? Jadi dilakukan segera sesudah selesai haid. Misalnya haidnya lima hari satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, berarti kita periksanya bisa dari hari keenam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Nah ini kan katanya waktu pemeriksaan payudara yang bagus. Karena waktu itu Payudaranya sedang lembut-lembutnya, masih belum terlalu berbenjol, benjol. Ya, kan? kenapa? Karena nanti kalau sudah masuk masa ini, ya, nah, kalau mulai masuk di sini, ini mulai masa ini kan ya. kalau orang subur, itu payudaranya mulai mem membengkak, ya kan? Nah, karena dia mau siapkan apa, mau siap untuk menyusui, jadi sebenarnya ini ya setiap bulan tuh siklusnya tuh ini kan kalau ibu hamil ya, setelah haid selesai tuh mesti dia ini kan nanti tahun hari keempat belas kalau siklusnya 28 hari itu kan keluar telur. Setiap keluar telur itu telurnya bilang begini, mana nih kok sebenarnya dari kembatan? <laughs> Maksudnya bahwa apa? Dibuahi, nah, apa gunanya? Makanya ibu, kenapa ketika Masa subur ini Itu payudaranya mau mem Membekak Karena sebenarnya bersiap Untuk, kalau nanti Ada anak hmm. Ini dia sudah mulai Siap Nah, kita. Ya. nah makanya ketika Di masa-masa subur mana, Apalagi nanti ketika Menjelang ini Menjelang apa? Hai, nah ini sangat berbenjol benjol benjol nah, ini maksudnya uh, pergeraknya super benjol benjol ya nah jadi pemeriksaan itu dilakukan setiap bulan ya setelah haid hai. nah ini beberapa hari setelah haid ya ini waktu yang tepat untuk pemeriksaan pergerakan nah, sebenarnya kalau ibu punya ekor ini dia bisa mengirimkan reminder jadi nanti di dalam ini, sudahkah anda pada bulan ini melakukan pemeriksaan payudara sendiri? Wah, keren ya. <gumlah>, Gimana lagi, lagi sayangnya dia pakai bahasa Inggris. Nah makanya ini Mona Lisa ini tadi akan membimbing anda bagaimana cara melakukan pemeriksaan payudara sendiri. Cuma saya ini juga masih pakai. Makanya ini. Saya ini kan buku kita ini sekarang sudah kelasnya yang keempat ya Dari kelas yang pertama itu saya minta ada yang mau jadi volunteer atau relawan untuk me, ini, apa, mengisi suara nah, Karena teksnya sudah ada, tinggal ada yang mau membaca teks untuk mengganti Mona Lisa <guruh> Dan nanti pakai bahasa Indonesia tapi belum ada yang menjadi pelontir, ya. Terus sebenarnya kalau ibu tahu bahasa Inggris, dia ngajarnya enak ibu menganalisa itu, ya. Nah saya contohkan ya, saya terjemahkan beberapa. untuk buka baju katanya ya tenang aja, saya tunggu ya walaupun lutut saya ini bisa tunggu terang karena saya sudah terlalu diri <laughs> nah, jadi lucu-lucu nih, ya punya ngomongin <livet> Jadi katanya, dalam panduan ini, saya akan menjelaskan kepada anda cara memeriksa bayi itu dalam tiga posisi. Ya, seperti tadi ya, anda berbaling, kemudian berjongkok ke depan dan adab diri di depan cermin nah ini sebenarnya lebih rinci di gitu, dari ya, yang saya jelaskan tadi ya nah itu adalah simona Lisa ya makanya sebenarnya kalau suaranya riang saya mau oh, kalau ibu ngerti itu yang mana gitu ininya kalau bisa inggrisnya ya nah ini lagi bu jadi ini termasuk orang yang setelah dia melihat dua buah sejarah tadi dia langsung bilang kayaknya sih ada daya tandanya nah, dan ini katanya apa? Eh, Anda telah menyelamatkan hidup saya hmm, Kenapa? apa? Karena dia ini Jessica ya, ini umurnya 20, 28 tahun, ketika dia dia diagnosis dia, dengan kanker payudara, ya. Bagaimana dia tahu? Dia melakukan pemulisan payudara sendiri dan melihat gambar 12 tanda kanker payudara tadi. Nah, ini membuat dia yakin. Dia ya, tentang hasil pemeriksaan dermatopan ini dan ini eh, apa bisa meyakinkan dia untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut karena dia bisa selamat Nah, sekarang kita main game ibu ya. Nah, ini sebenarnya bisa pakai HP Ibu ya. Nih, kita pakai laptop aja ya. Ibu lihat yang paling kiri atas darah vena itu keras betul Nipple Nipple keras hmm, pintu, ya. kemudian ini ada luka pada kulit payudara ya luka itu tadi source jadi apa skin source hmm, ya. kemudian ini apa tadi ibu benjol ya benjol itu ya ini bang, ya. kemudian ini bentuk baru, baru itu new apa? A new shape or size, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ini tuh kulitnya seperti uh, apa? kulit jeruk, ya jeruk itu orange, apa? orange peel skin kemudian keluar cairan baru jadi juga baru new new blade cairan baru kemudian ini ada daerah yang menempel itu thick thicken area kemudian ini ada apa ini tertarik ke dalam Lesung pipit sama kayak yang ini kok. Hah? terakhir adalah puting susu ter terbenam atau sankenifal. Hmm. Sekarang bisa coba sendiri ya. Nah, sekarang kita lihat ini, katanya pendidikan dan screening mengurangi kemungkinan meninggal akibatkan payudara sebanyak 60% Kami dapat mendidik Anda, tapi hanya Anda yang dapat memastikan bahwa Anda di ini Jadi gini ibu Saya bisa mengajar ini sama ibu-ibu Tapi yang akan menentukan apakah ibu nanti akan diberi siapa tidak kan ibu, ibu sendiri, ya kan? ibu harus periksa sendiri di rumah dan kalau ada gejala, ibu harus mau, mau mendatangi perawat bidan atau dokter nah, kalau tidak percuma nah, itulah gunanya ini guna. ya. nah sekarang mau masuk dari pada slide ini ya. jadi penjelasannya kalau ibu-ibu tidak pernah periksa payudara sendiri secara rutin di rumah nanti sesekali ibu ini waktu pegang pegang ada benjolan nah biasanya benjolan yang ditemukan kalau tidak rutin bisa itu sudah sebesar nah ini adalah benjolan yang biasanya akan di uh, ukuran benjolan yang terapa kalau tidak rutin periksa payudara sendiri. Nah kalau biasa periksa payudara sendiri gejalanya sebesar ujung jempol. Nah kalau ibu periksa pakai mamografi, mamografi itu jadi cuma sayangnya mamografi ini dia ya masih dikenal sebelum ada, yaitu meskipun ya, panjang. Ya, ya, itu, ya, itu nanti ibu ininya di ini, ini ibu, apa payudaranya digencet. jadi apa? Payudaranya jadi tipis, lalu di difoto, digencet yang sakit, karena kan payudara itu cuma lemak, cuma ada bikin rata aja. Namanya mamografi Nah, kalau dipisah mamografi benjolan yang bisa ditemukan itu sebesar ujung, ujung, telunjuk nah kalau ibu rutin periksa mamografi berjalan yang bisa dideteksi di itu satu sarapan ujung gelinding nah, itu maksud dari gambar ini jadi sebenarnya sangat ideal sebenarnya kalau di sini ada mamografi cuma memang uh, ini kan diambil iya ibu ya Kalau kita kan boro-boro Ya. Nah, kalau kita kebijakannya kalau ada gejolan segera periksa ke dokter nah, dokter yang menentukan apakah periksa mammografi atau apa apa dokter. Ya. Nah ini bu ininya langkah-langkahnya ya. Jadi kalau ada gejala ya, ibu periksa pada sendiri konsultasi sama dokter nanti mungkin dokter akan meminta pemeriksaan mamografi ya. Kemudian kalau e, misalnya tadi katanya kan di penjelasan di video itu kalau misalnya Anda termasuk usia yang kurang daripada 40 tahun. Jadi di beberapa negara itu e, batas pemeriksaan mamografi secara rutin itu ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun. Nah, misalnya kalau kita usianya di bawah 40 tahun, nah biasanya nanti disarankan bisa pakai apa? Ultrasonografi, ya. Nah ini juga adanya di di panjang masuk bahkan kemarin saya tanya sama tamu amar ya yang calon radiologis kita di Kapuas ini, dia bilang bisa aja pakai ultrasonografi biasa karanya. ya. Cuma mungkin uh, ya. alat untuk aja yang Atau pakai MRI (magnetic resonance imaging). Untuk memastikan apakah benjolan itu adalah kanker atau bukan harus di biopsi. Jadi biopsi itu ada namanya fine needle biopsi. Jadi payudara itu mau ditusuk nanti pakai jarum, jarum halus diambil nanti sedikit cairannya atau jaringannya nanti itu diperiksa di bawah mikroskop. Nah, untungnya ya, sebagian besar hasil pemeriksaan biopsi itu negatif nah, itu artinya apa? bukan kanker itu untungnya ya. nah ini contoh pemeriksaan mamografi seperti ini ibu ya nah payudara itu ada yang dia padat ada yang kurang padat. Nah, kalau terakhir, paling kiri itu yang kurang, kurang padat. Yang itu sebagian besar, katanya paling kiri itu. Maaf, payudaranya terdiri dari lemak. Makanya, sebenarnya payudara itu lembut, ibu-ibu, karena dia ada lemaknya. Jadi, sebenarnya ibu-ibu itu berlemak itu penting juga, karena itu ibu ibu kaya saya nih. Tulang, tulang, tulang. Jadi lemak itu memberikan kelembutan ya. Nah kemudian nanti makin ke kanan itu makin padat karena banyak jaringan ikat, ya. Nah ini kalau perisa pakai ultrasonografi. Nah kayak ibu HSG waktu hamil kan pakai seperti ini cuma bedanya. Ini kan kalau di, kita hamil itu ini adalah rahimnya. Tapi kalau ini adalah cairan dan benjolan seperti ini, ini adalah istan yang terisi oleh air. Nah, tapi kalau ada benjolan yang dalamnya ini tidak jelas, tidak bersih, berarti bukan bukan air. Nah, ini perlu dicurigai kalau ini adalah perjalanan yang bermasalah Harus dibiopsi Jadi masukin jarum Sampai ke dalam Lalu diperiksa jaringannya. Ya. Nah terakhir tadi Ada MRI Ini saya katakan tadi ya Jadi ribu MRI itu kan kita seperti masuk ke tabung Jadi nanti hasil itu bisa seperti Tiga di Tiga dimensi Ya, ini terlihat model komputernya. Nah, Ini dicontohkan kan ini peredaannya. Ini, Ya, nah, ini kita lihat di sini ada apa? Ada masa tumor. Nah, ya, ini kita lihat di sini terjadi apa? Tuh, tuh ini pelayaran dari Dari pena oh. Itu yang tadi kita lihat di tanda yang di luar penggalanya apa? Growing pain jadi penangnya menonjol ya, nah ini kenapa? karena untuk mensuplai kanker itu biasanya pembudaranya harus lebar agar darahnya bisa banyak mengalir ke daerah yang mengalami pembesaran tersebut ya. Nah, sekarang apa risiko seseorang itu bisa terkena kanker? Ya? Nah, ini macam-macam dulu -macam ya. Pertama adalah lanjut usia. Kalau ini sebenarnya nggak usah dipikirkan. Karena semua orang pasti tua. Ya? Jadi nggak usah risau. Yang kedua adalah kelebihan berat badan. nah Jadi kalau berat badan kita itu lebih berat daripada yang seharusnya, itu kita akan memproduksi lebih banyak es problem, ya, itu meningkatkan risiko antara payudara. Yang ketiga, kalau payudaranya padat, ya seperti yang dicontohkan tadi. Yang keempat, kalau dia lebih banyak hide. nah maksudnya adalah, jadi kalau ibu-ibu menyusui, sebenarnya ibu-ibu kalau menyusui secara eksklusif, itu ada masa, ada waktunya. Ibu-ibu itu bisa tidak haid, ya kan? Kalau kita ini, uh, kalau kita hamil saja, itu kan kita tidak haid tidak selama 9 bulan, nanti ditambah lagi dengan menyusui itu bisa sekitar kalau eksklusif ibu-ibu yang itu sampai enam bulan. Ibu tidak haid asal, aslinya setiap anak, langsung disusui Susu nah, itu bisa tidak tidak haid selama enam bulan itu disebut sebagai lactational amenore Method. metode eh, apa nih tidak haid pakai susu nah, gitu asis eksklusif Jadi kalau kita pakai eksklusif itu kita bisa tidak tidak haid. Nah itu selama tidak haid itu kita bisa tidak perlu pakai Nah, tidak ya kan? Nah makanya Itu disebut sebagai metode KB Alami Nah jadi bayangkan ibu ibu itu bisa 15 bulan Kita tidak hide Makanya Orang kalau tidak punya Anak Resikonya untuk kanker payudara lebih Lebih besar Ketimbang mereka yang Punya Apalagi kalau anaknya banyak, <laughs> ya nah, makanya makin banyak anak itu resiko Angkat payudara makin makin kecil. Ya. Nah yang berikutnya adalah resiko akan makin besar kalau sultan mengkonsumsi alkohol dan merokok. Untungnya di sini jarang ya. ibu ibu gak pernah kan minum malaga, ya oh, <laughs> ya? nah sebetulnya di Malaysia ini jarang ibu-ibu berobat tapi karena saya sempet kaget juga biar saya ke Pujon atau kemana ya itu mini mini waduh saya bilang kawat jitu nah kemudian kondisi payudara yang suka berbenjol-benjol nah sebenarnya berbenjol-benjol itu kalau yang sifatnya adalah kanker jinak tumor jinak karena kenapa Tumor jinak itu meningkatkan resiko untuk bisa dia bermutasi menjadi kanker ganas. Ya. Nah, kemudian resiko meningkat kalau kita mengkonsumsi obat yang mengandung estrogen diantaranya adalah pil KB. Walaupun saya baca di buku terakhir itu tentang apa nih kontrasepsi. Ada konflik, ya, ada perbedaan hasil penelitian. Ada penelitian menyatakan bahwa menggunakan pil KB bisa meningkatkan risiko kanker payudara. Ada lagi hasil penelitian mengatakan tidak ada peningkatan resiko. Tapi memang secara umum disampaikan bahwa, kalaupun ada risiko, manfaat menggunakan pil jauh lebih besar daripada mudorotnya apa ya kayak ibu sekarang nih, ya kalau kita pakai pil itu kan menyusulnya bisa sampai dua tahun, ya kalau nggak pakai pil biasanya atau pakai KB biasanya nanti baru saja ini, Duh. kok ambil lagi, <laughs> ya, nah itu jadi gimana? nih dia, di dia di nah, Tapi uh, itu hasil penelitian. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kurang aktivitas fisik, Nah, kalau pemirsa, resmi, nggak masalah ini, karena kerjanya kerja berat. Nah, ya. <laughs> nah, kemudian berikutnya adalah faktor genetik, ya. artinya keturunan. Jadi, kalau punya ibu, punya tante, punya kan, saudara perempuan, punya nenek yang ada kanker, penyelam kita memiliki risiko yang lebih tinggi untuk terkena. cuma untungnya dari semua penderita kanker payudara, 80% yang positif itu tidak ada kaitannya dengan genetik hmm, jadi jangan khawatir yeah. oke okay, rasanya cukup ibu-ibu nah, sekarang kita isi umpan balik ibu-ibu punya apa ya? Hmm. Ada buat eh, Bisa, bisa pakai ini nggak? Ya? Apa? Pakai browser nggak? Jadi ibu buka ini, buka Chrome. Ibu pakai ini internetnya pakai ini aja nih. Coba WiFi-nya informasi kapuas ya pak. Ada nggak? ada. Nggak? Ibu lihat di ininya di WiFi-nya. Pilih informasi kapuas. Ya, ada? Ada, ada. Nah itu passwordnya satu dua dua tiga tiga tiga empat empat empat empat jadi satunya satu kali Duanya dua kali tiga yang tiga kali empat empat kali dan enggak enggak masuk enggak bisa enggak bisa Tandinya satu sekali, dua-duanya dua kali, tiga nya tiga kali, empat nya empat kali, empat Nah, empat kali, Dan, nah, kalau sudah, ibu ketik di kali, empat kali, empat kali, empat kali, empat kali, empat kali, empat kali, empat kali, Kelihatan gak? Know your lemon, oh bisa ya saya ketik aja di sini di sini ya ini video nih bisa besarkan di sini ketik now thelemon dot the com berseiring student nah ini boh titik ditransfernya. Now your elements. Your student. Bisa, Now your elements. com. Your to student. Ya. Ya. Gambar, gambar Ya. Ada gambar Nyonya lemonnya. Udah berapa orang udah bisa? Eh <tuk> <Ha? tuk> Pak. Selanjutnya, kan satu, dua, dua, tiga, tiga, tiga, empat, empat, empat, empat. Satu kali, dua dua kali, tiga dua tiga kali, empat empat kali. Dan, orang sudah masuk ke sini. Now your lemons.com, guys, caring student. Masuk ke Chrome Masuk ke Chrome atau di browsernya yang biasa di HP <SILENCIO> mau, mau, mau mau? mau, mau, hmm, mau hmm. kan? kemarin aja dari 13 orang yang bisa cuma <guluh> <guluh> <guluh> dua. tahu sekarang cipulis, <guluh> <yang> bisa Ya, berapa orang yang sudah? Siapa yang bisa punya penilai? Yang bisa coba dibantu temannya yang bisa coba. Atau nanti bisa aja nanti setelah selesai di sini nanti di rumah juga boleh. Ini saya nggak tahu minyak ya, masih aja minyak ya? <tik> yang ya. ya. gampang aja bap. Nah, yang yang bisa aja coba di sini ya, Ikutin nih saya nih. Hilang handi ibu ya. Ini jawabannya ini satu jawaban ya. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan No Yellow Lemon Nah, kami akan mengirim Anda perkakas payudara dan hadiah. Oh. hadiahnya cuma belanja saja. Tapi belanjanya Masih sama dia, ya. Nah. Jawab 10 Pertanyaan singkat berikut, nah ikut klik ya. Klik yang, yang, yang answer, 10 past question nih. Ini boleh ini klik nih, ya. Klik, dan Nah diklik, dan kalau tadi tidak apa Ya klik yang, di awal ditanya tadi, langsung diklik juga yang Nomor Di bawahnya kan ada gini, yang, yang 10 orang, gak 10. Ibu, tapi ini kenal yang namanya Ada student gak? Iya Ada ininya Ada Answer ten fast questions Ada Oh, ini maksudnya semain dulu Oh, titik langsung dulu saya bisa bisa tulisnya mau ya bisa semua titik yang nggak Oke ya. Ada empat punya timbul apa? bisa Ayo nggak pakai zoom ini? <tronk> yang kuat-kuat itu biasanya susah ini. Kenapa <tronk> kalau dulu apa? ada yang ini yang muncul. Nanti buat kelihatan ini di peta untuk ini yang namanya itu ini. saya ini Memang tidak beda sensasi z sama dengan ini. Nah, Ibu langsung ini ya, klik ini apa, eh, sensor. 10 fast questions Klik So, okay. Oh dan bisa isi nama Ngebutin ya, ini kayak gini nih What is your name? Ya yeah. Jadi ya sudah ada tadi langsung diklik klik ya. Langsung isi namanya Ya yeah, what is your name? Isi kan nama ibu Isi nama sendiri ya di mana? Di di sini nih. Nah. di mana Pak? dia. dia tutup dulu. Oh. klik enggak? Mau tutup namanya di sini malah Ini langsung aja Sudah. Oke, sudah Sudah sudah aja nah, ya. Selama. Nah, berikutnya ya. Kalau sudah namanya, oke okay ya? Nah, sekarang ini apakah Anda uh, ini apakah menurut Anda kegiatan ini bermanfaat atau tidak? Nih kasih bintang. Ya. Berserah aja Ibu mau kasih bintangnya berapa? Kalau bermanfaat bintangnya banyak Kalau tidak bermanfaat bintangnya satu Bintangnya tiga punya kocokan Ya bintang, halo? Oke okay. Yes Yes, kalau, yes, kalau pak? Oke okay. Oke okay. nah, nah, ada oke okay. yes, nah, nah. ya? Yes, udah okay. nah, nah, ya? Bisa Bilang, mana oke? Nah, udah nih untuk ya, sim, ya. jadi setelah yang ketiga setelah mengikuti kelas ini, apakah anda merasa bahwa anda memiliki gejala? Nah, misalnya, Ibu oh. lihat tadi dari dua belas tanda itu, kayaknya saya ada deh. Kalau ada, berarti ya. Kalau tidak, berarti no. Ya, kalau ya, berarti yes. Tidak, berarti no. Ibu udah kelewat ini tangannya sudah tiga, udah. kalau ada gejala yes ya nomor tiga kalau tidak ada gejala nol sudah nah oke okay. nomor tiga ya nah sekarang nomor 4 seberapa Kenapa? Kelajuan Kelajuan Kelajua. Kelajua. Ya, kelanjuan ya, bukan apa-apa, biar aja Orang yang itu juga paling tahu aja, dia Nomor 64 ini Seberapa besar kemungkinan Anda Akan melakukan pemeriksaan monogram di kemudian hari nah, Jadi misalnya Wah, oh, saya ada rencana nih, kalau Ada gejala nih, kemungkinan saya mau periksa Nah, biopnya jempolnya lima tapi kayaknya saya nih, ada gejala sih kemungkinan, enggak Nah gitu, berarti satu Nomor empat ya Gak apa-apa, berarti dia aja Kelima seberapa besar kemungkinannya Anda melakukan periksa payudara sendiri Nah misalnya, nampaknya saya mulai besoknya, habis haid saya mau periksa payudara sendiri Nanti berarti lima ya Pokoknya oh, saya males deh, berarti satu. <laughs> ya. Kemudian pertanyaan keenam, seberapa besar kemungkinan Anda membagikan informasi tentang kegiatan ini kepada orang lain? Nah, atau misalnya informasi tentang gejala-gejala atau tanda-tanda akan ini kepada teman-teman? Kalau ada kemungkinan Anda kemungkinan akan membagi, berarti ialahnya lima. Kalau Anda tidak akan berbagi, jalannya cuma satu Kemudian pertanyaan nomor tujuh Berapa umur Anda? Ya, Kalau umurnya di bawah 40 tahun, pilih A Kalau 40 tahun ke atas, pilih B ya. Kemudian nomor delapan saya tunggu nomor berapa? delapan delapan di negara mana Anda tinggal? nah itu saya tulis apa? Indonesia nah, tulis Indonesia, sudah tulis Indonesia sudah tulis Indonesia, nah oke okay. yang kesembilan di kota apa anda tinggal? Nah tulisnya bu, Kuala Kapuas itu seperti ini. Disambung ibu-ibu ya. Disambung kan? Karena kalau dipisah itu Kuala Kapuas di Malaysia. Oh. Kan. kan ada uh, Kuala Kapuas itu di Penang, ya. Jadi kita Kuala Prapuas ini disambung. Tapi tulisan sambung ini hanya berguna untuk petanya di peta aja, Karena nanti ini langsung dimasukkan ke peta ya. oke okay. Sudah, oke okay. Pola tak ya Nah, kemudian ke 10 Dari mana Anda tahu tentang kegiatan ini? Ya, berarti kan dikasih Tafak Natai ya? ya Itu bener. isi aja dari prank yeah. Oke okay. 11 kalau anda bisa ini e, mengubah kegiatan ini apa yang anda sarankan untuk perbaikan terserah aja ketiknya walaupun harusnya ini diketik pakai bahasa mm -hmm. di Inggris tapi apa nih terserah ibu mau ngisi apa kalau saya di sini kan misalnya kalau bisa kelasnya lebih interaktif atau misalnya ditambah kalau bisa videonya dalam bahasa Indonesia Oke. itu maksudnya usulan kita sama, oh, sama yang bikin kegiatan ini ya usulan kegiatan ini jadi... bagaimana agar kegiatannya menjadi lebih baik dalam kesempatan berikutnya keserahan doa aja mau di siapa sudah 12 jari ya Sudah? <SILENCIO> sudah <SILENCIO> <SILENCIO> ya. <SILENCIO> Nah kalau sudah 12 Silahkan Nah ini Anda ingat siapa yang mengajar Anda Nama saya Jumatil Pajar tulis ini Jumatil Pajar Ya Jadi waktu kelas pertama itu enggak saya ajarin begini, akhirnya ini kosong Jadi panyain sama yang orang luar negerinya Nah kemudian waktu kelas kedua Teman saya di Palangka itu bilang Pak Jumatil dituntun aja jawabnya <gifat> Diterjemahin aja tanya, Jadi nggak repot Sudah? Sudah Sudah, oke okay. 13, terima kasih Apakah Anda punya alamatnya? tulisan adalah Bu, salah-salahnya enggak apa hmm. Jadi sebenarnya kalau ibu-ibunya email, hmm. nanti mereka akan kirimkan email yang ini dress tool, perkakas payudara. Kemudian dikirim nanti kupon. Kalau boleh jadi untuk anak jadi Loh, <laughs> <laughs> <laughs> Kuponnya, kupon belanja di toko mereka, Bu, yang <laughs> mahal. Sekarang anu jasa ya, susah tapi di sini, nama kok langsung keluar? Ya, nggak apa-apa. Sudah emailnya? Udah lah, eh, langsung aja. Nah, kalau sudah, oke. Okay. Nah, terakhir itu. Apakah Anda tertarik untuk mengadakan kegiatan seperti ini juga? Nah, maksudnya gini, Bebo. Kalau Bebo punya yasinan di rumah, punya pengajian di rumah, Mau bikin acara seperti ini nanti bisa undang saya gratis. Hmm. Nah, kalau Ibu berminat, yes. Kalau tidak, no. Sudah. sudah. Kalau sudah, Ibu kembali itu submit. Submit, Bu. Kalau ditulis, submit. Gak dikit, gak pencet. Udah? Ya, Tapi enggak tulis semua ya, itu sudah ada Enggak mampang Busur submit aja Submit Sudah? nah ya Sudah Karena kalau saya ini gak bisa nih saya submit Karena nanti sudah berkali-kali ya. Nanti orangnya bisa marah Nah untuk membuktikan Apakah ibu ibu sudah mengisi atau belum Kita cek ya Ceknya di sini ibu nih No, your lemon dari sendiri untuk ibu-ibu yang Terakhir, kemarin di, di kapuas ini ada 22 yang sudah mengisi. Nah, sekarang kita lihat apakah nambah atau tidak. Kalau ibu mengisinya benar, berarti nambah. Ya. Ini kita lihat, Bu, pertanyaan Kalimantan ya. nah ini ya ini kan ini Kalimantan di sini nih sulit so, pelawasannya di sana ya. Nah, ada tiga orang yang benar misinya Ada nama ada aja Oh iya nih? Nah, kan 22 Sekarang 25, eh 23 cuman nah, satu aja menang Siapa? Siapa? Ya, Tau, Siapa yang masuk? masuk ke situ 22 ya, 23 Iya tak cuma satu Makan aja pengen lagi yang salah, ya sudah nggak apa-apa <tuk> lah. aku ada ada kosong, sebenarnya tinggal. Oh, oke, makasih ibu ya. ya. <tuk> nah okay. jadi ini sudah mengakhiri kegiatan kita yang menemudahan. jadi sebenarnya intinya ibu dari kegiatan ini ya. Kita mengetahui bijalah, ya Yang lain, intinya itu yang selalu dikomosikan itu adalah ininya Apa Yang ini? lemonnya Ini labat luarnya Nah ini ya. Jadi Harapannya nanti di depan, ya, ibu-ibu bisa ini mengajarkan ini sama tetangga, sama keluarga, ya, sama orang-orang sekitar kita agar kalau mereka memiliki tanda-tanda seperti ini, segera berobat ke Puskesmas, ya, sehingga nanti Pusmas pun juga cepat untuk mendeteksinya, karena semakin cepat kita bisa mengetahui kelainannya, semakin sedikit intervensi akan dilakukan. Oke, terima kasih, Ibu, atas perhatiannya. Secukupnya, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hai, hai,